Baik, Ovan karakter aku masih ada waktu, kembali kami akan membacakan pertanyaan dari sosial media Itu yang datangnya dari hamba Oman dari Berbes Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya ada satu masalah Apa hukumnya jika istri atau suami membunuh binatang seperti ular dan lain-lain ketika istri sedang hamil Apakah akan terjadi mudorot pada anak kandungannya? Ada komsun, fawasik ada. Lima binatang yang diperkenankan untuk dibunuh. Di antaranya adalah ular, alat cengking, tikus, karena itu gagu. Iya ngapa apa butuh cengking? Tidak ada keyakinan gila. gara garanya beli ayam saja karena mengkor begini, begini, anaknya. Tidak ada itu semuanya. Kalau tidak ada sebelah gimana makan ayamnya? Nangkep ikan. Jadi ada ketakutan. Oh, istri yang minta, minta disebelahkan ayam, akhirnya nggak jadi sebelah ayam, anaknya nanti. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang nggak boleh berbuat dolim kepada binatang. Nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kepalanya ayam dipentungi gitu. Nggak boleh. Kepala kambing dipukuli. Nggak boleh, itu dolim. Nggak untuk hajat disebelah. Apalagi sebelahnya adalah untuk diberi makan, berikan kepada orang agar makan enak, sedekah. Boleh-boleh saja. Nggak, nggak apa-apa. Anda yang beli ayam, menyembelih ikan, ikan sebelah ya, apa ya, ya. apa namanya, miam, ya. bahasa jawanya betati lah deh, itu boleh boleh saja, nggak apa-apa. Ada jangan percaya dengan keyakinan keyakinan suatu. Awas loh ya, kalau matanya ikan nanti kamu tusuk, nanti anakmu juga ketuh, utusuk. Kalau ini, nggak ada itu sebanyak, nggak ada jika justru dapat pahala jika nyembelahnya ayam untuk sedekah potong kambing untuk sedekah mau ikan untuk sedekah oh, tambah gede pahalanya anaknya jadi pinter-pinter nanti itu dan bersih, hebat semula yang saya nyembelah kambing yang paling gede yang paling seker, sehat semuanya semoga anakku sehat, boleh semula sendiri kalau biar yakin, gak apa-apa jangan percaya dengan keyakinan-keyakinan di kampung seperti itu kita pernah di suatu kita ada tempat satu orang diajak diajak anaknya beli ayam nggak berani ketakutan ayam ikan juga ketakutan rupanya ada keyakinan yang salah di kampungnya waktu itu katanya ada pengaruhnya kepada anaknya nggak ada pengaruh kepada anak karena bukan dolim yang berpengaruh adalah ketoliman yaitu tadi mukul nggak mukul ayam mukul kambing ada banyak tendang tendang nggak boleh kucing diberi lain. Gak boleh ya wallahu a'lam bisawab.